Beredar video di media sosial, Instagram hingga viral tentang seorang bocah asal Sumatera Selatan yang sedang kesurupan. Dari video itu seorang bocah mengenakan celana pendek dan baju kaus serta topi sedang kerasukan setan dan disadarkan oleh seorang polisi. Berdasarkan informasi yang beredar, bocah tersebut kesurupan setan karena ditilang polisi sehingga aksi kesurupannya menjadi perhatian warga setempat dan menjadi bahan tawa warga. Kemudian dari tayangan video tersebut tampak seorang polisi memegang tengkuknya untuk menyadarkan seorang bocah tersebut dari kesurupan setan. Namun ketika tengkuk bocah itu dipegang polisi tersebut dan sedikit membaca surat-surat Al-Quran, bocah yang kesurupan itu malah seperti seekor harimau dan mengeluarkan suara seperti harimau. Bahkan dari aksi bocah yang kesurupan itu tidak hanya dikomentari si perekam video saja. Malah bocah-bocah bocah yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut malah menertawakan aksi bocah yang kesurupan itu selanjutnya berdasarkan informasi dari instagram at memometsos bocah tersebut terlihat seperti orang kesurupan bocah ini terlihat seperti orang kesurupan diduga demi menghindari tilang polisi tulis pemilik akun tersebut kejadian bocah yang kerasukan tersebut tak hanya dikomentari warga setempat saja melainkan di komentari para netizen dan sampai saat ini masih mencari kebenaran peristiwa itu dari pihak yang bertanggung jawab di Sumatera Selatan eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya selain aksi lucu dari bocah tadi Kali ini beredar sebuah video viral yang memperlihatkan seekor harimau sedang melintasi jalan. Penyebar video menyebut video viral harimau melintas tersebut terjadi di Jalan Cisaga Rancah, tepatnya di wilayah perkebunan Lemah Nendet, kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam sebuah video yang beredar luas di berbagai WhatsApp grup, terlihat video diambil dari dalam mobil pada malam hari. Lampu mobil menyorot ke arah jalan. Mobil dalam keadaan berhenti, seekor harimau dari arah perkebunan terlihat menyeberang dari sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan. Harimau tersebut lalu masuk lagi ke arah perkebunan di bagian kanan jalan. Menanggapi beredarnya video viral harimau yang melintas di jalan Cisaga Rancah tersebut, salah satu petugas BKSDA wilayah 3 Ciamis mengatakan pihaknya sudah menelusuri kebenaran video tersebut. Ia mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari warga terkait video tersebut. Namun pihak pelapor tidak bisa menjelaskan lokasi di mana harimau tersebut melintas. Sehingga pihaknya menyimpulkan video tersebut hoax. Ketika ada yang melapor ke kami mengenai video itu, ternyata pihak pelapor tidak bisa membuktikan secara jelas daerah di jalan mana harimau melintas. Sehingga kami tugaskan bahwa itu tidak benar.